Dia berangkat. Udah sampai lokasi, weh. Berisik, berisik lagi nunggu pengantin kelihatan. Udah, cok, toliasa. Hari ini bersama. Yuk, merah, gue tuh kayak duit. Kan, seperti ini di club. Bersama sih, ini di club. Tani, ena, amifa, dan metik. <coughs> hey, your... oh, oh, udah dia, nyampe dia, dia, dia, dia... tuh, relawan relawan. <to -tuan> Semangat! <t -tuan> Tuh, Turunan awas, gue tak punya Mana tempur kita ini? Masker 2 facial, No specials Ih, matahari sudah sampai kita amankan sendal Dari <gubung> <tuk nah�ur> ini pengantinya. Iya. Hai. Hey. <gubung> aku tadi teleponan katanya aku, "Edung ke mana ya?" Kami salah. Aku yeah. lagi. sama datang masuk. Kembali. Silakan Pak, silakan masuk. Mana nih kata tanyanya itu, Pak? enggak, aku, aku oh. lagi nungguin Pakku nanti di eh di patek dulu ya buat ini." Oh. ini bawaannya. <tuk> yuk, yuk. Hey, ini mau di sana apa di sini? Di sini kita nggak, nih, juga di di sini lagi mau atur-atur dulu ya. Pokoknya kita butuh meja ini. Buat dia bu buat, buat pengantin sama buat pager. Ayo. Ini berarti ini. Berarti Dan yang paling penting kita sekarang kena acak. Okay, yeah. <laughs> ini, ini ini dari alam loh langsung Mau <laughs> ya, harus ada di ruang makeup itu Meja, kursi, kipas angin atau AC Colokan sama gantungan Gantungan buat gantung gantungin ini nih Baju-baju Ini aku udah nanti udah siap diriak udah ganti baju mari kita mulai papa kelarin dulu deh namanya siapa papa nama apa tuh iya aku masih lalu <laughs> mari. <laughs> mari kita mulai <laughs> Masuk sebelah, belah, hari ke proses pakai bulu mata kita bikin TikTok ini YouTube ibu ya proses. Pakai itu di syuting-syuting TikTok dong. Di sini cantik banget masyaallah. Hmm. Ding nang ning ning hmm. ning nang ning. Eh hey, <laughs> itu tuh pengomong. Tapi. Enggak kok aku enggak bermaksud Tuh ya. Matanya merem teng, merem. Like lihat sini. Cantik. iya cantik banget Masya Allah kayak boneka. <laughs> boneka Lantung. cantik. Jadi, tuh hijabnya ya tuh menutup ya tuh. Sekarang, ini hukum -hukum tuh kerudung, maka... bukan rambut ya. Nah, ini enggak ada rambut kelihatan sedikitpun ya, walaupun belum share Pokoknya tidak ada rambut sedikitpun ya. <tuk> eh, ini belum aku lep. Ini Ter ya udah di video <laughs> udah di video tapi kayak ada yang kurang gitu kita benerin lagi guys makanya sebenarnya gunanya foto-foto di saat kita habis makeup tuh gitu kadang-kadang yang terlihat di kasat mata nggak kelihatan eh yang terlihat di kamera gak kelihatan di kasat mata gitu jadinya kita foto lagi gitu pengantin jawa, pengantin cowok, hai dong, cukup hai. <laughs> bungkul mau pengantenan, <tuk> tuh ada jawa jadi dipakein kain, <tuk> hari, <tuk> ini kita ring light kita kebakar, nanti makanya punya. <tuk> ring lainnya kebakar ya Allah. Halo, <gifat> gimana? Oh, udah akat, gue mau nanya. Deg Degan nggak? Eh udah akat. Okay. Deg Degannya nggak separakat sih. Enggak. Semoga ya. gue nggak mah gitu iya. seharian. Semoga ah, nggak nah, pusing. sanguan ya sanguan ya, sang Nih, jadi tinggal berapa orang yang di make upin? Nggak ada orang. Coba lihat coba kakak hello. buat di vlog nanti nonton ya di YouTube nih tau edi lucu-lucu lagi ngapain? Tinggal pakai jadi bajunya muter-muter, so, gitu ya. Ini panjang kerudungnya boleh disesuaikan selera masing-masing boleh syati boleh alala begini alala begitu gitu oh ibu-ibu mau di yang masak yang masak yang ya? ya, lagi kotor nggak jelas nggak jelas <hari> hai, hai hai. nanti ada nih di YouTube nanti ada di YouTube ya ramai guys nih masa Elsa cuma dua ya Coba cek Kita jajan McD, ceritanya ini tuh beli satu gratis satu gitu kan. Nah, belinya itu dua, tapi sama si abangnya tuh cuma dianterin dua. Jadi dari, dari McD-nya ini tuh Iya tuh. Ini obatnya balik lagi ke McD konfirmasi, abangnya ke McD konfirmasi. <tuk> Abangnya kecil. Oh, abangnya konfirmasi ke McD. Iya, iya sudah nukon. Dia mau ngirimin Karena kan bukan salah abangnya, dia masalah salah nya ya. Itu Jadi ini aku mau ngasih alamat kita di sini ke nomor Mbak Mbak McD. Abangnya tapi baik dia konfirmasi ke sana. Dia balik lagi ke McD-nya dia harus tahu. Wei kurang nih. Yang <laughs> komplain nih, komplain oh ya. Ini ya, ini kenal lah kalau fitting. <laughs> wow, ada. Nah, ini jadi dari pihak McLean nya mau nganterin lagi ke sini oh, gitu. Oh. Ini tadi tuh apa? Es krim putu ya? Putu ayu. Oh, oh, Wah, gitu iya, unboxingnya gak bagus banget sih. Bodoh ah. <laughs> <laughs> ini unboxing orang kelaperan <laughs> <laughs> Nah, ini dia. Gimana nih rasanya gimana? Ini juga kayak tadi baru kan Kak, rasa kelapa gitu. Eh, ya, kopi kelapa. Iya, oh, kopi kelapa. Ini Putayu. Itu, guys. Nih. Ya, muk bang, bang. Nggak mau, jangan. Eh, Bu Menteri sudah datang. Tiba-tiba datang minum eh. Anak zamanku tuh. Iya benar harus diaduk. Iya. Iya, dia mah enggak diaduk. Emang bubur tim aduk tim kaga. Gimana ntar aja? Cobain cobain itu. Ngerumpinya Ur udah, kita beres-beres mau ganti baju. Coba, coba, coba, coba. Gak jadi beres-beres pengantin ya, ya. udah datang. Panas ya? Sini bukan di sini aja yuk. Sekarang mau dihapus bersih. 35 Banyak yang gak tahu kalau Henna ada glitter-glitter yang gini Henna putih juga Henna putih juga, ini kan gak bisa dipakai sholat ya Guk, mana sih arahnya nih? Jadi harus dihapus, kalau dihapus makeup, dihapus juga Henna-nya Karena dia menghalangi air hudu Nyap-nyapin yang dipakai kalau udah selesai ngapus gini, pengantinnya wudhu dulu sekalian ganti konset biasanya wudhu terus jaga wudhu sambil nunggu. Eh ini mah udah zuhur ya? Udah Karena ini udah zuhur, berarti dia nih wudhu, shalat dulu, shalat zuhur, habis itu tahan wudhunya nanti biar bisa ke asar juga gitu. Salah zuhur dulu pengantinnya Sekalian nanti dirita Sudunya jadi bersih wajahnya Kembali seperti sebelum make up uh, ayah. Ngapain nak? Uh, bikin PR nilai <laughs> PR <laughs> Bikin PR tuh Buat pengantin nanti Baju yang ditinggal tuh kita list kayak gini ya. Moza <laughs> Yee, Si Moja Moja <laughs> gitu sudah diberesin nama Miva mau bersiap untuk pulang ayo Bu jadi ya nol tiga ya. kita mulai makeup <susur> makeup up bikin <susur> video <susur> lihat ini nah, lagi di proses pembuatan TikTok ya. <susur> sadis banget ya. proses setting ini handphonenya di karet. <laughs> Lusa sematanya udah selesai yang sebelah kanan. Kau jadi buat ibu. <laughs> kalian di make up, kalian di hijab, pembuatan tiktok Ada <laughs> nah, <laughs> gua <omar. ini> pasnya <laughs> Nah, kalau es sedonya udah bulat kayak gini. Jangan lupa di blend Blend terus Pakai es batu <laughs> Itu, itu kan Kak Sani kalau ngajarin nyatuh, bikin es Terus na blend tur Terus terus kayak gini <laughs> <laughs> Terus na terus Terus na Nah, <laughs> gitu. nah ini Kak Sani bikin alis Kak bikin Es edo Yang di belakang bikin Empeng <laughs> wow. Ya. sebelum pakai foundation kita pakai primer, primer, dan taser <laughs> <terfier. laughs> udah bagus eyeshadow eyeshadownya <laughs> jadi kalau pakai hijab ini kan misalnya pengantinnya request nih mau pakai aksesoris yang mana? Ada yang pakai, tapi di sini pasti nanti kita cocokin lagi Cain. yang coba dulu. mau Bu satu job Bu <laughs> Ibu ibu dari mana Ibu? <laughs> Tamunya apa ya? Iya. Ya, terima ya. makasih ya. Eh, iya, ya, ini nih. Aku sekarang di mana? Gua di pilihannya. Makasih Kak. Tapi enggak terlalu kelihatan kalau yang kalo kalo. Tapi bagus ini nyala banget, banget ya? Iya nyala banget. Jadi berarti apa-apa aja deh. Sudah selesai sekarang, tinggal sesi foto-foto. Nah, pak salah pak, kayak tadi balik badan. Nanti, ini bisa digiring lagi. Ini udah selesai-selesai jam mengkilap les kosong-kosong ya. Udah selesai, kita pamit ya Kak. Terima ya, kasih, misalnya sama. Itu yang ya, lagi beres-beres. Ini tinggal nunggu azan asar ya. Karena ya, uh. jangan lupa, kalau sholat asar pakai baju pengantin, kapan lagi ya kan? <laughs> Oke Kakak, kita pamit mau ya, maaf ya Kak, kalau banyak ya, kak. kekurangan. Ya, Ini lightingnya udah di... <laughs> Mohon maaf pokoknya sebelumnya kalau kita banyak bercanda ya. Iya enggak apa-apa Iya sama-sama. Enak. Enak. Yang mistlat ya, ada juga ya. mbak mbak Cilus, kita pamit ya. ya. Mohon maaf siapa. kalau banyak kurangan ya. Mbak dadah dulu dong nih dadah mbak dulu. Di ngomong Mas. Vlog bahas pertandingan dulu kayak hari ini dulu sih. Minta tolong relawan koper Relawan koper ya. Pasukan ore ada. <Tan -tan> pulang dulu ya Bu. Iya, <tan> ibu pulang dulu. <tan> <tan> iya, mohon maaf ya Bu ya. <tan> belum kok tadi belum ngecut. <tan> <tan> nah, makasih ya sama <tan> kita pulang dulu. Oh masih izin bareng Ya tiduran naik lagi. <tan> Ini <lalu> lagi Bu. <laughs> nah, tuh, lawan dua doang, udah selesai. Iya, udah yuk, Kau pulang pamit dulu. dulu ya. Apapun, ya, dadah. Assalamualaikum, iya, <lalu>, ya. Ibu pulang dulu. Udah, iya, pulang dulu, Bu. Assalamualaikum. Ini Melawan koper dan anak aman. Oh iya, ini foto. Dokumentasi. Iya, dokumentasi biar seru. Iya. Iya, sampai Ya. Ya, dadah. Pulang, dadah. Cuma satu kopernya Tuh lagi mana? Mereka. Lagi nyari orang tadi Ini oh. tadi udah, udah mainnya Oh, udah Kamu Kok belum jalan? Kok tungguin? Oh lah, tungguin Iya, <laughs> <laughs> tungguin itu. dah bang Tuh, pejuang melawan kita Tuh, pejuang kopen Terima kasih banyak Heeh, sudah sampai Pulang, Neng Pulang, pulang ya, dong <laughs> Makasih ya, Bang. Ya, sama -sama. <laughs> ayuh, oh. nah, habis? Blom satu lagi. Ayuh, ayuh, ayuh. Hah? Oh iya semprot dulu. Gua dulu dong. Iya. <laughs> Kamu nang ke <bahasa> nyemprot aku? <laughs> Nih, satu lagi. Telu, telu. Makasih ya, Bang. Ini gimana sih? Oh, oh, enak Oh iya semprot Ntar gue ngasih dulu tantang, guys tantang, tantang. Ini mau disemprot nih anti-corona Iya <laughs> Satu Pantatnya pantatnya. Satu Biar gak bau eh Biar gak bau eh uh. Biar eh eh Semprotin enak dulu Semprotin enak dulu Semprotin enak dulu Iya, yeah. <laughs> muternya menghayati banget enak. Ya, nah, baru gue lah. Okay. Nah, ini kayaknya oke. Jadi, tuh, alhamdulillah. Makasih ya bang <laughs>